ya nah kali ini bagi yang pemula tidak usah pakai beban ya tapi yang sudah punya tali ini tipis, lebih tebal lebih tebal lebih tebal lagi, beda warna beda ketebalan, ini hanya harga 15 ribuan, mendingan beli satu set, ya. ada yang Rp70.000, Rp60.000 ada yang ini kita, -kita kalau bikinin 30-40 cm, ada yang lebih panjang, ya karena yang satu meter, nanti gunanya beda-beda ini beban buat 500 gram ya. saya pakai yang di kaki yang satu kilo kalau tadinya nggak pakai olah napas, maka harus mulai dengan body scan, water breathing tarik napas pelan-pelan buang napas pelan-pelan ya, tapi karena hari ini kita sudah olah napas minim maka tahap relaksasi itu kita buang ya. kalau harusnya lagi ya boleh kalau mau biar nanti tidak keram waktu gerakan, kita gerakan kaki uh, hati, -hati dulu, dulu nah, tidak keram waktu gerakan saya ulangi, mulai dengan selalu tarik sepanjang dari tulang ekor sampai leher dengan cara tarik nafas tangan diangkat Lalu tarik nafas, tarik nafas, terus tarik, tarik, tarik, tarik, tarik Sambil kuat dan ditarik pinggang terasa ketarik, sampai pentok nariknya juga, pentok tariknya, lalu buang nafas pelan-pelan, tangan diturunkan lagi, ini buang nafas, tarik nafas lagi, ya kalau beratnya lebih cepat supaya lebih lambat narik ke belakangnya, tarik nafas. Tarik nafas, lakukan 2, 3, 4 kali, lalu buang nafas lagi pulang-pulang, atau nafasnya lega juga boleh, ah, kayak lega, tarik nafas. Ya, sekarang kita lanjut ke gerakan Cuma gampang, gampang, Angkat kaki, tarik nafas pelan-pelan. Dulu, pelan-pelan ini, pakannya rasa capek. Ya. Buang nafas turunkan pelan-pelan, mau pasang tali, boleh ya? Pasang beban kayak saya, boleh untuk otot. Tanpa tali, tanpa beban juga tidak apa-apa. Tapi semuanya gerakannya pelan-pelan, tarik nafas, turun pelan-pelan, buang -pelan, nafas. Kita lakukan gitu arah kan badannya, ya tangan mau begini boleh, mau begini nggak apa-apa ya. Kepalanya misalnya pusing, ya tangannya buat buat bantal. Ya. Kalau enggak pusing ya udah begini aja kasih tangan lurus ya, mau begini boleh. Ya lalu tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. punya tali, pasang tali boleh juga ya, ganti posisi kaki sebelahnya ya kita kombinat terus. Tapi dulu posisinya ya akan ada lipatan celana Oke, kembali ngadep ke atas, tangan ke samping, kita putar pinggang ya, ke nah, samping, ngambil napas, ya. tarik nafas, kaki diangkat, semuanya pelan pelan, tarik satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, buang nafas, kaki buang ke samping, yang pemula buang samping biasa saja, ya, nah. Ini terasa kayak dipuntir, ditulis, buang nafas. Habiskan nafasnya bisa diem begini dulu, ya. Yang berapa detik? Baru tarik nafas kembali, kaki ke atas ini. Tarik nafas sampai nafasnya habis, buang nafas, pelan-pelan kaki diturunkan. Nanti kaki sebelahnya. Nah, kalau yang sudah sering, maka ini boleh makin lama makin ke arah tangan. Maka pinggulnya lebih ke penintir lagi, tapi waktu kita kakinya misalnya ke sana, ya ini pundak tetap ke atas, maka tangan ini nempel ke atas, sehingga pinggulnya ini diputar. Ya. Kembali lagi, mulai dengan buang sedikit aja begini makin lama makin tinggi, makin tinggi makin ke arah tangan, ya. Jadi bertahap, gerakannya sama ini ini aja, ya, tidak ya, banyak gerakan yang lain. Jadi belum melangkah ke banyak gerakan baru, tapi dengan gerakan yang sama dari tanpa beban, apa beban setengah kilo sampai satu kilo, gerakan yang sama dari tali yang tipis, tali yang tebal, lakukan setiap hari, gerakkan dan lenturkan seluruh tubuh Kita mulai. Ya sekarang kita posisi uh, jembatan atau segitiga ya dan juga bagian dari kegel exercise kegel exercise itu serial untuk kebugaran seksual ya kelancaran darah kaki ditekuk jari kita bisa pegang tumit buka sedikit tangan kembali ke samping pinggang tarik nafas panjang panjang. Lalu buang nafas angkat pantatnya buang nafas buang nafas buang nafas buang nafas terus sampai habis setinggi mungkin saat habis mungkin nafasnya tahan sebentar lalu buang nafas Dan buang nafas berarti ambil nafas turunkan pelan-pelan turunkan pelan-pelan sambil ambil nafas sampai nafasnya ambil nggak bisa ambil lagi ya buang nafas lagi naikkan lagi nanti terakhir Tahan posisi. Tahan posisi, jadi akan diem begini, sambil tarik nafas, sambil buang nafas, sambil tarik nafas, sambil buang nafas. Rasanya pegel, masing-masing manitnya berbeda, kembali diturunkan. Kita mulai. Oke, sekarang kita ganti tenggorok ya. Kita tenggorok Lalu kita angkat Badan kita pakai tangan ya. Kakinya Kita mulai Kaki, Kakinya nyampul ya. Boleh dimanjut sedikit Nah, Nanti kita akan tarik nafas Kepala ke depan Sampai kentang bawah, tarik nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas sampai habis. Terbakar pelan-pelan, sayur panjangnya nafas kita mulai, dan tarik nafas pulang dulu, lebah. Oke, sekarang masih posisi seperti ini. Sudah sambung. Tarik nafas, kaki diangkat, tangan diangkat. Buang nafas, tangan masuk terowongan. Buang nafas, tangan masuk terowongan. Kalau saya tukar, tangannya tangan masuk terowongan, pinggang nggak pindah juga. Tarik nafas, tarik nafas panjang, Tarik, tarik, tarik. tarik. Nah, buang nafas, pelan pelan buangnya tangan ke bawah, masih buang nafas, ya tentu kalau jemarinya pendek ya gerakannya kan lebih cepat, tak nah, mulai. Oke, okay, Masih posisi seperti ini, kalau capek, oke. Okay. Capek, tangannya diremasein dulu. Karena IPS ya kita latihan Ya ototnya kuat, masa otot naik, berat badan naik bukan lemah berat badan naik karena ototnya berkembang. Tarik nafas. Tangan ke depan, kaki kedua akan kakinya nunjuk kayak pointer. Ya. Buang nafas, tangan kembali posisi semula, tarik nafas, nanti kaki sebelahnya. Nanti terakhirnya kombinasi, waktu kita buang nafas, kita boleh tentok ya ini boleh kamu diputar sedikit ya tapi enggak ya, usah terlalu saja ya terutama ini Oke, hey, sekarang kita angkat badan kita, ya kita mundur sedikit lagi, dan Kita angkat kaki kita, majuin seberapa bisa maju, masih terus ya masih terus bisa. Ininya lurus, ya. Oke, okay. di posisi ini kita tarik nafas, buang nafas, mau goyang sedikit boleh. Tarik nafas, goyang ke depan buang apa yang belakang dia nggak pusing, ya. Tapi maju lagi kalau bisa, maju lagi kalau bisa. Kalau capek, oke, boleh kayak mau duduk, ya yang paling aman untuk berdiri, ya kalau kita berdiri, ya ini berdiri yang paling aman. Oke, sekarang posisi-posisi berdiri, saya pindahkan dulu uh, laptopnya, ya. Dan posisi berdiri, mulai gerakan tangan, saya akan pasang. Uh, pemberat di tangan saya ya. jadi saya pasang di kaki pemberat saya pasang di tangan pemberat Uh, nanti pebelnya minta ampun habis itu konsumsi uh, protein ya, supaya ototnya naik jadi supaya otot naik, ya kita harus berikan dia stress yang baru awal ya nggak usah pakai Nah, ya, nggak pakai pemberat aja. Kemeng, kalau tangannya posisinya betul-betul lurus dan gerakannya pelan-pelan, tanpa pemberat pun udah cakainya, ya? Tapi kalau mau lebih, hari demi hari, misalnya sebulan tanpa pemberat, habis itu naik udah badan satu kilo, tapi lemaknya nggak naik. Jadi persentase lemak nggak naik ya, di bawah 22% total lemak keserapet 11%, kalau yang masih 17, 18%, ee pungcit. Ya, terus kita turunkan keserapetnya. Kita naikkan apa? Otot. Maka otot glate Gerakannya ya. sama dengan gerakan yang seperti biasa sebenarnya. ya. Kita tangannya lurus ya. Kita tangannya lurus, lalu kita putar ke kiri Makin lama muternya makin banyak sampai bisa melihat sebelah, Oke, pelan-pelan ya. Lurus. Oh, di lurus horizontal ya. Kalau capek ya ini enggak apa-apa ya. Kalau udah capek lepaskan enggak apa-apa ya. Kita bisa kayak tarik napas Ah, lega. Tarik napas. Lega. Tarik napas. Lega kita mulai ah ya, kalau pakai beban cepet capeknya mesin dulu tarik nafas, Sekarang kita puter tangan kita ya kalau break ya boleh tarik lega tarik lega kita puter ke belakang nanti puter ke depan. Ya, lurus tariknya, gerakannya pelan-pelan. Tarik nafas, buang nafas, water breathing. Nikmati gerakannya, nikmati nafasnya. untuk mata, kalau tidak sering lihat gerakannya, menikmati. Rasakan engsel berputar. masa capek balik arah saya Oke okay, lega. Sekarang tarik nafas, buang nafas. Nafas, buang nafas. Perhatikan kaki. Saya ulangi berkali-kali soal jelasin kaki. Waktu buang nafas maka kakinya lurus, bukan jempol maju. Ya, kaki lurus, pantatnya mundur. Seberapa rendah bertahap ya. Seberapa rendah bertahap. Yang awal ya cukup tarik nafas, buang nafas. Ini aja boleh tarik nafas, buang nafas. Ya sudah sering, boleh pelan-pelan. Tarik nafas, yang yang sudah sering, bahkan waktu tarik nafasnya boleh sampai ke belakang. Tarik nafas, ya. Makin ke belakang kalau pakai ditahan sebentar, sampai kayak rasanya gemeter gitu ya. Nah ini kan kita konstruksi mau oh, kempesin perut. Itu sekali lagi bertahap, ya. Jangan lansia, udah umur, ya cukup tarik nafas. Buang nafas, ya, mantapnya muntur sedikit, tarik nafas, buang nafas. lebih lama, boleh, kayak saya, tarik nafas, sampai ke belakang, buang nafas, saya turun, sampai pantat saya di bawah. Kayak bayangkan, ada yang menarik, kanan saya ke atas, ada saya nikmati, kayak orang menarik. Dia kayak mau lepas kini boleh, ya, lulus juga boleh, ayah aja. Nari -nari yang aja, Mari, aduh, kayak akhirnya memang. Tarik nafas sampai habis nafasnya. turun nafas, pelan-pelan sampai bawah, sampai bawah, tapi yang lurus. Buang nafas-nafasnya habis, tarik nafas lagi. ya Jadi sesuai dengan levelnya, masing-masing ya Jangan dipaksakan, yang lain cukup tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Ya. Nafasnya pendek, ya cepat aja tarik buang. Saya nafsi panjang. Saya nikmati pelan-pelan, gitu, sambil melatih otot Dan sambil pola nafas yang namanya water breathing Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, tarik 8, buang 8, tarik 12, buang 12 Dalam detiknya, jadi penapas ritme Kita mulai beberapa kali gerakan Ya Oke cukup ya. Nah yang ansia, ya, saya saya tidak memberikan instruksi, maksudnya saya cukup mau olahraga untuk diri saya sendiri ya. Karena nanti saya akan bergerak level saya ya supaya saya sehat. Kalau saya ngasih ngajari orang lain terus, <tuh>, anda saya, saya sakit ya. Jadi yang ansiyah ya pegang kursi ya, Nggak usah pakai beban pegang kursi aja, ada nafas uang napas. Yang lain mau pasang tali, ya boleh, ya. Yang sudah beli tali mau bahannya biar kuat, bahannya kuat, pinggangnya kuat, ya sakit lututnya bisa hilang. Pasang di bawah. Ya. Pasang tali di bawah dan kemudian kelihatan ya pakai tali. Arena paws, buang napas. Arena paws, buang napas. Sampai begel ya nanti ganti depan, belakang, tarik nafas, buang nafas, boleh separuh ya, boleh separuh tuh berarti kita tarik nafas, tidak tidak tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, berarti separuh istilah saya, kalau penuh tarik nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas sampai belakang. Gerakannya pelan-pelan karena saya panjang jadi dari kiri kanan depan belakang betul, capek ganti gerak kursinya pindahin, tarik buang tarik buang ya, tarik buangnya belakang jadi yang lansia cari kursi ya pasang tali boleh enggak boleh yang punya tali pasang tali belum beli beli tali saya hari ini pasang beban satu kilo. Nah, saya juga mau sambil ngasih instruksi saya sendiri berlatih untuk diri saya. Ya, saya berikuti. Ya, saya akan gerakan saya yang lebih kompleks. Seperti biasanya tiap hari saya tangan lurus, ya tangan saya lurus dapatkan kursi. Nah, saya mau latih, potong-potong lurus. Saya tarik nafas saya buang nafas ke belakang. Saya tarik pelan, buang tol. ya miring ini, yang posisi dari samping, terima <laughs> beban, okay. uh. Uh. teringat langsung melucur. pelan-pelan, pakai beban. Uuh, tangan mungkin rasa capek. Uuh, tangan uh, darut-dutup. Tarik nafas. Uuh, ini kaos mulai agak basah. tarik nafas kalau istirahat buang nafas pelan-pelan. tarik hidung buang hidung boleh ya. sepertinya tangan saya sudah cukup pegel saya tinggal sekarang keseimbangan ya, saya copot ke jangan memaksakan diri makin lama makin sering makin lama makin berat sampai ototnya terbentuk keseimbangan adalah posisi pohon ya di atas lutut kaki boleh bengkok sedikit ya ke samping kayak bengkok sedikit boleh ya di atas atau mau di bawah saya suka di atas alur tangan-tangan ke samping sudah imbang bawa ke depan Sudah imbang lagi bawa ke dada imbang lagi bawa ke atas lalu di Hari nafas, buang nafas 14, 14, 14, mata terbuka. Ganti kaki 17, Yang tidak imbang tentu 18, 18, sebelahnya untuk pegangan. 18, 18, mau jatuh, pekanan. Yang belum bisa tangan ke atas, yang enggak bisa ke atas dulu, ini. ini aja. Bayang, bayang, pegang, bayang, bayang, pegang, ya, bayang, bayang, pegang dari Rossi. Oke, okay, cukup. Tiap hari kita butuh aneka gerakan ya. Tiap hari kita butuh aneka gerakan dalam arti semua tubuh digerakkan. Sampai kita lentur, sampai kita apa namanya? seluruh badan fleksibel, maka sarafnya lancar, darahnya sarafnya lancar. Sarafnya darahnya lancar, ya. Lalu kesembuhan terjadi. Nah, penutup adalah kita, bagian akhir itu, kepala leher. ya. Gerakannya, ya sederhana. ya. Mulai dari tuntuk kepala, pelan-pelan, sampai tarik nafas, sampai kepala ngadep ke atas. Dalam posisi ini, tahan nafas, eh, tahan posisi, buang nafas, tarik nafas, lalu buang nafas lagi, balik. Tapi semua nafasnya pelan, ya. Kalau bisa tarik 8, buang 8, tarik 12, 12, 12. Nanti posisi kedua, kalau pertama kan ada ke atas, tahan posisi, nanti ke samping, tahan posisi, nanti begini, tahan posisi. ya. Jadi satu persatu, masukin tahap akhir dari latihan, maka saya putarkan musik, karena saya mau menikmati gerakannya. Menikmati gerakannya, menikmati nafasnya, selesai eh, put, kepala, kita sambil saya cari musik relaksasi, ya, yang selalu saya pakai. Musik yang sama, sambil uh, posisi terakhir ya. Nanti itu kita cuma berdiri aja, diem diem sesaat. Oh, memang standar, wah, ngobrol turun sendiri. Oke, okay. terakhir nanti kita kayak orang ya, berdoa semuanya boleh ya, teman-teman. Terakhir, nanti kita seperti orang berdoa, ya. Boleh ini, boleh lurus aja, boleh membayangkan mandi di pancuran, air mengalir dari kepala turun ke tubuh, boleh body scan sambil diem rasakan kepala, rasakan leher, kalau leher terasa kaku boleh kayak berkata kepada leher, leher rileks ya. pundaknya yang kaku, pundak pegel, rileks ya. kamu merengkel karena saya latih hari ini. sabar, sebentar lagi kita kasih makan kamu protein yang bagus, terus istirahat biar pundak kamu tambah kuat, bukan rusak bukan mengkerut, bukan sakit. rasakan jantung, jaduk, terima kasih jantung, itu boleh ya. dalam waktu singkat merasakan tubuh, seluruh tubuh dari atas ke bawah boleh. Atau nggak usah merasakan tubuh, merasakan hati juga boleh. Sambil dengar musik, ya doa juga boleh. Merasakan tubuh, tubuhnya kayak nggak pengen goyang-goyang-goyang gini? Ikutin aja ya, mau goyang-goyang boleh aja ya, tapi sejenak kita rileks ya. Dari mulai gerakan kepala sampai terakhir seperti itu, Reputer musik, nggak ada apa-apa. Satu, dua, tiga, atau angka tarik, buang, tarik, buang, tidak ada. Oh. Hmm. Hmm, <laughs> E aí E aí Thank you. Hmm, ku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 Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. Hmm. <sweak> hmm. <sweak> Thank you. That's mm -hmm. true. bel kita santai